halo semuanya welcome back to my channel kembali lagi di channel yang selalu memberikan info-info terupdate dan tentunya membahas tentang dunia sloters oke balik lagi sama gue dan tentunya kakek zeus di sini ya kita nyocol-nyocol bareng lagi sama si uus ya tentunya kita tempur lagi bareng sama si kakek kintil ini ya Oke enggak usah lama-lama di sini gue udah setin di B3000 DC aktif dan gue cuma bawa modal 100.000 aja ya gue coba nih wow oke okay. langsung dapetin free spin kita gaskan aja mudah-mudahan ya bisa dapetin profit-profitnya di game kali ini kita hajar langsung aja si kukusnya oke okay. Nice, sekali duanya connect. Oke. Okay. Selamat si buat semuanya ya. Uh, Di sini uh, gua akan ngasih kalian tips dan triknya mengenai info slot gacor hari ini. Pola slot gacor hari ini dan juga bocoran slot gacor hari ini ya. Jadi simak maksimal terus videonya dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip biar nggak ketinggalan untuk info-info dari gue setiap hari ya. Karena setiap harinya gue bakalan update video terbaru dan terupdate buat semuanya ya, khususnya para slotter mania nih. Oke, kasih slotnya dulu. Mantap banget. Ayo, o, kasih drop judul mantap banget. 10.000 ya dikali 19. mantep auto cuan sayang sensasional. Oke, okay. di sini gua akan ngasih bocoran tempat bermain gue yang pasti aman dan terpercaya ya. Dan juga situs ini rekomendasi ya, rekomend banget buat kalian para saltwater mania ya, dimanapun kalian berada. Jadi, buat uh, para pecinta saltwater ya, langsung merapat aja ke channel gue ini bagi kalian yang mau bergabung di lollipop 138 Oke okay, kali ini gue coba untuk buy screen terlebih dahulu ini kita lihat ya mudah-mudahan hasilnya uh, memuaskan ya aku juga enggak tahu nih yang penting gue udah berusaha ya Oke okay, kali duanya connect Nice Pokoknya buat semuanya ya uh, Yang mau join di lollipop 138 Langsung merapat ke channel gue Dan untuk link gacornya nanti gue akan taruh di kolom komentar Ya Asik yoos gaskan dulu cuan-cuannya mana nih Hmm kali 25 nya lewat lewat aja nih ayo Uus gas kan kasih tembak dalam dulu cakep banget ayo Uus Uus trot dulu cakep ah mahkotanya konek dong Oke okay, 60.000 dikali 8 ya. aduh mantep sekali ya langsung dihajar sama si Uus Oke okay, tentu saja di sini gua bermain di RTP tinggi ya jadi setiap gue bermain pasti gue cek dulu untuk RTP-nya biar bisa uh, cek untuk game-game gacornya. Ya karena kalau kita main di game yang RTP-nya tinggi itu untuk dapat hukuannya juga semakin tinggi ya. Jadi kalau kalian penasaran, kalian cek aja langsung dari RTP mulai yang terendah sampai yang tertinggi ya. Langsung aja hajar Besti, kumpung lagi uh, gacor nih Lollipop 138. Langsung sikat ya. Oke, okay, 563 ribu nih. Kita hajar lagi. Kita nyetol nyetol lagi. Dan jangan lupa ya uh, support supportnya ya, pokoknya jangan lupa untuk aktifin notifikasi loncengnya juga, biar channel gue juga makin berkembang, ya. Dan tentunya kalian dapetin update terbaru dari gue setiap hari. Jangan lewatin. Info-infonya ya pokoknya di like, komen, dan subscribe ya bestie Cakep banget Dan juga gue mau ngingetin ke semuanya Bahwa jangan pernah jadikan game ini untuk uh, pendapatan utama kalian Ataupun mata pencarian sehari-hari ya Jadikanlah game ini untuk sekedar ya Senang-senang aja Hiburan-hiburan aja gitu ya Ataupun cari cuan tambahan Karena memang tujuan awalnya sih cari cuan ya Cari ya buat tambah nambah duit jajan juga Dan sekaligus ya untuk hiburan-hiburan ya Biar nggak panang ya kan Biar gak gabut juga gitu Oke makanya di sini ya main santuy aja nggak usah terlalu terbawa hawa nafsu ya Yang membuat kita nanti bermainnya terlalu emosi Yang ada malah bablas ya jadi kita santuy, nggak usah tegang-tegang ya. Dan nikmatin permainannya, oke? Okay? maunya harus tahan emosi, ya sabar-sabar aja. Rejeki nggak kemana, jadi kalian nggak usah khawatir ya. Di sini gue juga nggak terlalu muluk-muluk sih, yang penting gue bisa dapetin profit. Ya tiga kali lipat atau empat kali lipat itu juga udah minimal banget ya dari modal 100.000 ribu gue gitu. Nah pasti ya buat semuanya yang sudah bergabung ya gue doakan ya semoga beruntung dan dapetin cuan yang banyak Dapetin kemenangan yang besar juga nih di Lollipop 138 ya Dan gue ada sedikit pantun buat semuanya Kemal Lipo beli permen cakep Jangan lupa depo yang pasti di Lollipop 138 ya Oke, okay. dan juga uh, buat kalian yang masih di bawah umur 17 tahun, gue harap skip aja videonya ya apabila lewat di beranda kalian Karena video gue ini hanya dikhususkan untuk usia 18 tahun ke atas di sini ya Oke, okay. sepertinya di sini gue bisa dapetin cuan nih, nice Oke okay. Dan di sini total gue udah ada 500-an jadi mungkin cukup aja sekian aja videonya dan gue izin pamit sampai ketemu lagi sampai jumpa bye